Moto Hidup, Steffi Jobs. Inspiratif dan memotivasi. Kebanyakan orang tidak memiliki konsep bagaimana sebuah transmisi otomatis bekerja. Tapi mereka tahu caranya mengendarai. Sebuah mobil, kamu tidak harus belajar fisika untuk mengerti hukum gerak untuk mengendarai. Sebuah mobil, kamu tidak harus mengerti hal-hal ini untuk menggunakan Macintosh. Anda tidak bisa menghubungkan titik demi titik ke depan. Anda hanya bisa menghubungkan titik-titik tersebut ke belakang, jadi Anda harus mempercayai bahwa titik-titik tersebut akan menghubungkan masa depan Anda. Anda harus mempercayai sesuatu keberanian. Anda, takdir, hidup, karma, apapun. Selama 33 tahun terakhir, Aku selalu melihat ke cermin setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan tetap melakukan apa yang aku rencanakan hari ini? Jika jawabannya tidak beberapa hari berturut-turut, aku tahu aku harus mengubah sesuatu. Tidak ada yang mau mati. Bahkan orang yang ingin masuk surga tidak ingin mati untuk mencapainya. Namun, kematian adalah tujuan yang kita semua bagi. Tidak ada yang bisa lolos, dan memang begitulah seharusnya, karena kematian kemungkinan besar adalah satu-satunya penemuan terbaik dalam hiduplah. Teknologi bukanlah apa-apa. Yang penting adalah Anda memiliki keyakinan pada orang-orang bahwa mereka pada dasarnya baik dan pintar, dan jika Anda memberi mereka alat, mereka akan melakukan hal-hal luar biasa bersama itu. Kamu tahu siapa manajer terbaik? Mereka adalah kontributor individu yang hebat yang tidak pernah ingin menjadi manajer, tetapi memutuskan bahwa mereka harus menjadi manajer karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan pekerjaan sebaik mereka. Waktumu terbatas. Jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Hal terbesar adalah, Ketika kamu benar-benar mencurahkan hati dan jiwamu ke dalam sesuatu selama periode waktu yang lama. Dan itu sangat berharga. Jika kamu mengawasi keuntungan, kamu akan berhemat pada produk. Tetapi, jika kamu fokus untuk membuat produk yang benar-benar hebat, maka keuntungannya akan mengikuti.